Emang bisa nggak sih ya untuk teman-teman yang hari ini gagal bayar itu dibawa ke jalur hukum? Banyak pertanyaan yang seperti itu. Jawabannya bisa. Semua teman-teman yang hari ini gagal bayar bisa diproses ke jalur hukum. Loh kok gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 dari segala macam himpitan hidup hari ini termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online Oke sebelum memulai video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dulu Yang menonton video ini dari daerah mana saja silahkan menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini Supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi dan aku nggak bosan-bosan buat ngasih tahu bahwasannya channel YouTube Info Pinjol Terbaru tidak pernah memberikan dan meninggalkan nomor kontak apapun. Jadi, apabila ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengaku-ngaku atas nama channel YouTube Info Pinjol Terbaru, maka kami nyatakan itu adalah dalam bentuk penipuan. Kami tidak pernah memberikan dan meninggalkan nomor kontak apapun. Oke, baik ya hari ini banyak banget di kolom komentar di DM Instagram ya terus di komentar-komentar uh, snack video di beberapa platform-platform yang hari ini membahas tentang aplikasi pinjol di channel YouTube info pinjol terbaru banyak yang sedang resah ini Bang banyak yang sedang gelisah terkait sebuah kabar yang mengatakan Teman-teman yang hari ini gagal bayar bisa dituntut ke jalur hukum. Itu komentar dari AFI, Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia. Sebuah badan atau organisasi yang menangani sepenuhnya apapun kegiatan aplikasi pinjol. Jadi AFI itu hari ini seperti ibu kandungnya ya semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Jadi bapak dari aplikasi pinjol ini siapa bang? Mungkin OJK terus api ibunya Ya berarti mereka suami istri Oke okay. hari ini banyak ya yang sedang resah dan gelisah Setelah mendapatkan beberapa pesan-pesan Baik melalui WA dan SMS Tentang bayarkan segera tagihan anda Ya Kami tunggu pukul dua hari ini apabila kamu tidak membayar hutang-hutang kamu maka kami akan melakukan proses jalur hukum Atau mungkin kami akan mengalihkan data Anda kepada pihak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh Atau kami akan membuat laporan kepada pihak kepolisian atas tuduhan one prestasi penggelapan dan pencurian serta ditambahi beberapa fitnah-fitnah keji Untuk aplikasi-aplikasi pinjol ilegal hari ini Pekerjaannya ya memang begitu ya Mereka akan menyebarkan fitnah Mereka akan membuat kebohongan-kebohongan besar Dan mereka akan mengintimidasi kalian Supaya kalian membayar hutang Jadi apa yang harus dilakukan Bang? Jangan terjebak dalam permainan mereka Gak usah dipikirin Oke, itu untuk aplikasi pinjol ilegal. Hari ini aku pengen ngebahas ya, terkait beberapa kabar yang mengatakan asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia atau API akan menempuh jalur hukum, memproses hukum untuk teman-teman yang belum mampu melakukan pembayaran. Nah, hari ini banyak dari masyarakat kita itu paling hobi mendengarkan informasi hanya membaca judul ya kan Atau mungkin hari ini orang Indonesia itu sudah malas membaca ditambah lagi dengan malas mendengar jadi selalu mendapatkan kabar-kabar burung yang akhirnya hari ini membuat kalian stres sendiri karena ada rasa ketakutan ada rasa ini itu nano-nano campur baur seperti permen nano ya ada yang masih ingat dengan permen nano oke okay. jadi aku pengen ngasih tahu ya pasti mereka yang hari ini sedang gagal bayar saudara-saudara kita yang hari ini sedang belum mampu membayar ya kan akan merasa takut ya kan dan pada video kali ini kita pengen ngasih tahu kita udah baca langsung ya Beritanya itu dari media online apa tadi, tapi memang cukup kredibel, terpercaya, ya. Dan di situ judulnya memang benar, dan kita akan jelaskan pada video ini. Jadi pasti langsung banyak yang pengen kepo deh, pengen tahu, ya kan? Emang bisa nggak sih, ya, untuk teman-teman yang hari ini gagal bayar itu dibawa ke jalur hukum? Banyak pertanyaan yang seperti itu. Jawabannya bisa. Semua teman-teman yang hari ini gagal bayar bisa diproses ke jalur hukum. Loh kok gitu bang ini kan utang. Nah akan kita jelaskan pada video kali ini. Jadi Afpi juga sudah mengklarifikasi dan menjelaskan. Seperti yang aku bilang tadi kita ini terkadang mendapatkan sebuah informasi tanpa mau mencari sumber yang jelas. Tanpa mau mendengarkan informasi yang kredibel dan membaca sampai habis semuanya. Jadi yang dimaksud dengan asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia Untuk debitur gagal bayar yang bisa dibawa ke jalur hukum itu Adalah untuk teman-teman yang melakukan pemalsuan data Gimana sih bang itu pemalsuan data? Misalnya kalian contoh sederhananya memasukkan kontak yang sebenarnya bukan dari keluarga kalian Tapi sewaktu pendaftaran kalian mencantumkannya sebagai kakak atau abang Apakah itu masuk ke dalam pemalsuan data bisa jadi itu yang pertama dan yang kedua mungkin kalian memang residivis ya residivis gimana sih Bang ya mungkin kalian memang sudah menyiapkan sebuah kelompok atau tim memang ngomong habisi aplikasi pinjol ilegal gimana caranya Bang misalnya kalian menciptakan KTP palsu lalu mendaftarkan diri ke pinjol-pinjol yang legal OJK Jelas itu sudah melanggar ketentuan hukum lalu kalian minjol. Nah, yang seperti itu bisa diproses hukum dengan pemalsuan datanya. Kalau masalah hutangnya hari ini ya mau seberapa banyak pun hari ini utang kita seperti yang sudah dijelaskan sama Om Hotman Paris. Salah seorang pengacara hebat dan konang di Indonesia Mau seberapa banyak pun hutang kita Selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku Maka kita tidak akan dibawa ke penjara Jadi hari ini banyak ya DC-DC Pijol itu yang katanya mau memanjarakan debitur hari ini Jadi proses hutang itu tidak diselesaikan di kantor polisi Tapi di mana bang Jadi ya bang? Di pengadilan negeri dan apakah hari ini pinjol-pinjol uh, itu sudah ada yang menempuh jalur hukum Sampai saat ini sepertinya belum ada Kenapa ya aplikasi-aplikasi pinjol itu tidak menuntut kalian ke jalur hukum Karena mereka juga sudah kaji Mau berapa biaya tenaga dan waktu yang akan dihabiskan Hanya untuk mengejar hutang kalian yang 2 juta rupiah Paling banyak Hari ini banyak yang minjamnya enam ratus sekarang malah jadi satu juta dua karena ditambahin biaya denda dan bunganya 100%. Kalau untuk yang ilegal, itu pinjamnya enam ratus, bayarnya tujuh hari, intimidasinya luar biasa sekali, malah sekarang tagihannya sudah menjadi tiga juta waduh. Kalian pasti pusing ketika melihat beban denda dan bunganya yang terus bertambah. Jadi di video kali ini, aku pengen kasih tahu. OJK sudah menginstruksikan kepada seluruh aplikasi-pinjol aplikasi, -aplikasi pinjol legal OJK untuk tidak membebankan biaya denda dan bunga melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal. Nah, itu untuk yang legal OJK. Yang ilegal gimana, Bang? Kemarin gue terima, cuman di situ tertulis satu juta masuk ke rekening itu, cuman tujuh ribu. Lantas sekarang sudah terlambat menjadi 2.400 nah itu sudah melanggar hukum nah bagaimana kita mau bercerita hukum bagaimana mereka memproses kita ke jalur hukum sementara aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu memang dari awal tidak pernah taat ke semua peraturan hukum yang berlaku hari ini yang sudah dilanjutkan oleh pihak OJK jadi udah cukup jelas jangan lagi ada yang panik berlebihan Jangan lagi menambahi deretan hutang dengan cara gali lubang tutup lubang. Bertahanlah dengan situasi dan kondisi apapun hari ini, ya. Stop. Jadi, kalau seandainya dari awal kita sudah memantapkan diri untuk stop, mungkin di satu atau dua aplikasi saja. Mungkin kita nggak tambah pusing. Tapi berhubung kemarin bang aku belum ketemu sama channel abang bang aku ketakutan banget karena diancam disebar data atau mungkin aku udah dipermalukan sama aplikasi-aplikasi pinjol. Ingat ya semua aplikasi pinjol yang mengancam kalian untuk menyebarkan data atau mungkin yang sudah disebar data fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi. Bang banyak yang bilang bang hutang kan di bawah mati akan ditagi di akhirat. Gua nggak mau komentarin tentang itu. Coba aja lu bayangin ya. Saudara-saudara lu yang hari ini minjam 600 ribu. Disuruh bayar menjadi 1 juta 200 atau mungkin 1 juta. Hanya dengan tempo 7 hari. Nah lebih tragis mana hari ini. ya kan? Jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti itu. Yang diancam disebar data. Yang diancam uh, mau dibuat grup ya yang diancam fotonya akan diedit-edit nggak perlu takut kalian tidak sendirian dan yang dilakukan semua aplikasi pinjol ilegal tersebut sudah tentu melanggar semua ketentuan hukum lantas apa Bang yang harus kita lakukan hari ini untuk menanggapi masalah seperti itu laporkan kepada pihak kepolisian terdekat di kota kalian ya pihak kepolisian sudah memberitahukan, ya, mengumumkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar untuk tidak terlibat dan bekerjasama kepada seluruh aplikasi-aplikasi pinjol ilegal karena sanksi hukumnya sudah tegas dan jalur hukumnya sudah jelas yaitu itu sudah diperingatkan dari Polda Metro Jaya sama kalau tidak salah Pak Aulian Syahstibuan jadi, udah cukup jelas ya. Jadi, enggak perlu khawatir lagi. Jadi, udah terjawab ya tentang proses hukum tadi bisa dituntut ke jalur hukum. Ketika kalian memang melakukan penyebaran, uh, ketika kalian memang melakukan pemalsuan data. Kalau enggak, ya enggak mungkin di penjara gara-gara utang 2 juta juga ya. Oke, okay. oke okay lah ya. Jadi, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Ayo kembali semangat ya. Ayo kembali, uh, meraih prestasi. Ayo mengintip. Peluang apa saja hari ini yang mungkin bisa dijadikan cuan dan menambah penghasilan, supaya kita cepat-cepat jadi orang kaya, nggak enak banget jadi orang miskin. Ya kan? Oleh sebab itu, kita akan terus bersusah, kita akan terus berdoa. Ya, semoga kita diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sehingga kita bisa membayarkan semua tagihan-tagihan hutang hari ini. Ya, itu harapan kita semua. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wa